totalnya. <laughs> ini kita rombongannya <laughs> yang... Oke, okay, start. Parung tayam biru. Wah ini kayak gini. Heavy breathing. Aduh. Technical sekitar satu kilometer. iya 800 meter kanan lah ini dari jam amasvit 800 meter sampai sini om uh -huh. ini minggu lalu ini tanya minggu tanya-tanya enak kok. enak parah ini seminggu gak dilewatin udah kayak gini gitu, ayo di kelasnya gak bisa padahal ya kemarin mingguan aku bukan tak ini dia nih ketigaan iya Apa vaksin lagi ayo yang belakang nggak kelihatan siapa tuh kayak kelihatan semua tiga Dua, satu Lainnya sekali oh. Ini sudah 2 km Ya ini dia udah saya ada warung? terus? Ya? Ya? Ya. Oh, ya. selamat datang di warung karpet nggak bisa belok kan? eh <laughs> <guluh> <tongan> <tongan> yuk, Ayo, Enak, kayak tanahnya. Weh. Mantap man, rombokan pertama man. Gas Ini masih lurus terus nih jadi <laughs> ini kanan ya? asik uh -huh. nah, kali itu kebenteng ya? <laughs> kan? Kan ke <-dasing. laughs> Cing juaranya eh. <laughs> Lepas Aduh, melendoy. WTB jalan bos. Super licin. reng <tuk> ngatreng uh cobak mobil sama motor. Wah. Di lora. Wah, ini ngelendor ini. Ah, slow speed, slow. Cih, hey. kesi. Gang. Benar, Om. Mantap. Lagi, Coba Bukan banyak Tuhan berkata lain. Kalau fit kena lumpur masih bisa masuk gak? Nah, itu susah. Hmm. Oh, gak, gak. kanan, nih, harusnya. Eh. the real adventure, aduh salah masuk kubangan, itu masih ada lagi, masih ada lagi ya, Jikin. yuk biarinlah, skin wall, skin wall, skin wall, skin wall, cari pedang banget, itu salah pandi banget ya. Mana sama Mama? Nelayan, nelayan, apa ketik mantap oh Wah, enak, eh. Anaknya anak, wow. wow. wow. wow. wow. wow. Hãy tạo ra những Kanan, om gitu. Wedan. Oh, ke sana ke itu, itu sebenarnya ini langsung lurus ada Masuk beton, tante. langsung kampung ya, Om. Ngikutin jalan sampai nemu yang kemarin tuh, loh. kan lupa. Laut kan. kanan, laut kanan, dawat kanan, dawat kanan. Aski. kenikmatan duniawi. Kenapa lagi? Berat lagi. Papa naikin dulu. Jackson. Sekson. Ya. Wah. Wow, ya. Ini yang kita lewat kemarin ya, Om uh, ya. What's well, <laughs> Ha ha ha! oke, sampai ke sini lagi. Kemarin ini remet dari yang kemarin, insyaallah terkait bener. Ini rombongan kedua bersampai ya, dari foto-foto di atas. Best, best. Yes. Oh, Kiki sudah habis sudah senarah. Yo challenge, challenge climbing challenge. ayo, aku duluan. Pak, woi. Misi-misi. Kesatria double chandring lewat. Nih, nih, bentar Ternyata ya selesai sampai di Kiara Payung. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.